I don't know. Oke okay guys, welcome to Hendra Gaming. Kembali lagi di Hendra Gaming kali ini kita mau push rank lagi guys, pakai Thai Kita sudah lama nggak pakai tank ya guys ya. Kali ini aku mau tunjukin kalian bagaimana main Thai yang OP. Oke, okay, tanpa banyak bacot kita set emblemnya dulu. Kita pakai. Domain S, kenapa aku pakai domain S? Karena pertama, domain S itu ada penambahan 5% movement speed ya guys ya, disitu setelah ada 5% movement speed terus arti 10% cooldown reduction guys. Untuk apa cooldown reduction? Untuk agar skill-skillnya Tiger itu cepat, anu ya cepat pulih. Terus pasifnya mengurangi shield dan HP regen hero lawan di sekitar guys. Jadi hero-hero seperti Alucard, hero-hero seperti pokoknya yang regen-regen itu akan mengurangi regen mereka 50% guys. Serta attack speed mereka sebesar 30% bagus banget item ini guys dipakai untuk grill terus kedua aku pakai Radiant Armor kenapa pakai Radiant Armor kenapa aku pakai Radiant Armor untuk Defend Magi aku karena disitu ada 52 Magical Defend terus ada 12 HP Regen dua atributnya, pasifnya meningkatkan magic damage reduction, guys. Magic damage reduction ditingkatkan 3 sampai 10 setelah menerima magic damage berskala dengan level. Ini bagus banget. Item ini bagus banget untuk tank yang lawan-lawannya itu kalau lawan pakai mage seperti eh Terus pokoknya yang poke-poke itu bagus banget pakai Radian Armor. Terus karena ada dua penambahan 12 HP regen. Terus yang ketiga aku pakai anti, anti-QQ-Res. Anti Di sini penambahannya 920 HP plus 54 physical defense plus 4 HP regen. Di sini ada 4 HP regen lagi ya guys ya. Terus pasifnya ini ketika terkena hit oleh skill hero lawan mengurangi physical attack mereka sebesar 8% selama 2 detik hingga 3 stack. Berarti delapan kali tiga guys hitung saja sendiri berapa itu berapa persen pokoknya ini tebel banget guys yang ketiga aku pakai immortal jelas immortal itu uh, pasifnya yang kita gunakan ya karena kalau kita mati bisa hidup lagi terus yang terakhir pakai athena kalau lawannya pakai dua magi kalau enggak pakai dua magi biasanya aku pakai Guardian Helmet untuk mencari uh, HP regen oke okay. terus kita beralih ke, beralih ke... battle spell battle spellnya aku pakai Flicker kenapa karena Simple flicker itu enak banget buat combo eh, sama skill 2, tykril, ataupun skill 3. Ketika musuh ada di depan tower, langsung kita flicker, langsung combo dengan skill 2, masukin musuh ke dalam tower kita, terus kita skill 3, pasti otomatis. Yes. Oke, okay, dari flicker kita beralih ke... Emblem, emblem guys. Nah, Di sini emblemnya aku yang pertama level pertama aku pakai Firmeness itu aku mantokin tiga level. Terus yang kedua aku pakai Fortes itu untuk nambahin physical defense. Plus 8% guys. Itu aku main juga. Terus yang terakhir aku pakai Brave Smith. Kenapa aku pakai Brave Smith? Karena dia menyebabkan efek crowd control pada lawan, memulihkan 5% dari HP max HP kita. Efek ini memiliki cooldown selama 10 detik. Kenapa aku pakai ini? Karena setiap kita memberikan crowd control kepada lawan itu HP kita pulih 5% guys. Karena si Tigril ini skill-skillnya memiliki core control jadi bagus banget pakai emblem. Oke okay guys, kita sudah di dalam in game ya. welcome to Mobile Legend pertama-tama kita rusuh dulu guys biasa pakai Tigreal harus rusuh dulu gitu baru tank oke okay, pertama-tama kita rusuh dulu kita ke buff ungunya musuhnya kita rusuhi dulu mereka di tengah-tengah tuh ada Valir guys di tengah-tengah ada si Valir Oke, kita rusuhin. Udah gitu aja tinggal pergi lagi, guys. Skill 2, jangan lupa pertama-tama yang kalian buka skill 2 dulu, guys. Buat apa? Buat ngerusuh. Karena skill 2 tuh crowd kontrol ya, guys ya. Dua kali crowd kontrol Satunya mendorong, satunya apa itu? Uh, mengangkat itu loh, guys. Apa namanya? Airborne. Oke okay, si baratnya pindah guys ke di situ balmo mati kurang ajar sebenarnya aku mau bantuin balmo kita terdesak ya di sini kita terdesak guys dan akhirnya nggak ada yang bantu kita mati Oke okay, kita ke atas lagi sambil lihat situasi guys Natalia mau mau bunuh Langsung aja kita rusuh lagi, guys. Di situ ada Barat mau ngambil buff ungu kita rusuhin terus. Oke, ternyata dia dapat buff ungunya, guys. gak apa-apa, yang penting dia sudah apa namanya? udah lebih kalah daripada uh, hyper kita, guys, ya. Oke okay, bantu bawah dulu wah gigi nih si Patricknya tapi mati juga. Oke okay, kita bantu lain bawah di sini kita bantu lain bawah dulu guys. Kalau ada lain yang kosong kita wajib bantu lain yang kosong. Oke okay, ada zilong bagus oke okay, kill dulu bos bos. Akhirnya teman kita dapat kill guys. Di sini langsung aku buat domain es ya jangan lupa kalau tower itu kosong terus masih ada silnya usahain pecahin silnya guys karena banyak uangnya tuh goldnya banyak lumayan buat nambah item kita nah ditunggu aja dulu di sini. kenapa aku sering masuk semak-semak karena untuk uh, untuk mengagetkan musuhnya guys ya kita akan pakai cross control pas uh, pas skill kita sudah aktif. Uh, kita keluar. Tenang ditungguin aja dulu nggak usah cubo, nggak usah apa bingung. biarpun darah kita sedikit. Karena kita skill kita aktif semua. Langsung keluar skill 2 ulti skill dua lagi guys double kill guys parah parah Oke okay, langsung kita bantu lagi teman kita guys kita ke tengah dulu lihat situasi tenang nggak usah panik lihat situasinya dulu aja oh ya guys ya jangan lupa subscribe channel ini komen dan share ya dukung terus channel ini agar aku terus semangat bikin konten-konten seperti ini kalau kalian ada masukan bisa komen di bawah bang buatin konten seperti ini atau gimana silahkan aku sangat suka sekali oke langsung kita bantu si balmudnya ambil turtle ya di sini hyper kita adalah Balmuth guys tunggu kita rusuh dulu guys kita rusuh dulu guys oke ya kita rusuhin lagi guys sampai jengel dia Pokoknya harus sampai jeng. Wah ternyata dibantuin sama temannya, guys. gila semuanya datang, guys. Temannya, guys. Teman kita cuma di long doang. Balmod gak mau bantu. Kurang ajar Balmodnya gak mau bantu, guys. Oke, kita udah hidup lagi. Tengah lagi. Jangan lupa ada Natalia, guys. Bantu teman untuk buka-buka semak-semak, guys. Biar tahu Natalia ada di mana sabar sabar tunggu momen yang tepat guys baru keluar oke okay, demainnya kita sudah jadi guys lumayan tebal kita hai oke okay. hmm, mampus kau kenapa aku keluar waktu darah Mia sudah sekarat karena skill skinnya sudah keluar semua guys gak bisa kabur dia skill tiganya kan bisa kabur biarpun kita CC tapi kalau skill 3-nya masih apa masih ada masih bisa kabur deh guys Oke okay, kita tungguin di sini dulu guys tuh di bawah ada Natalia guys kita bantu Patrick mana sih Natalia Oke okay, ada Mia sendiri Oh itu ada Natalia -nya guys Oke okay, kurang ajar masih hidup deh lo banget ya Hmm, mampus kau nggak bisa kita enggak ada yang bantu guys kita enggak punya damage ya ingat tank itu enggak bisa kill sendiri ya bisa kill sendiri tapi percuma guys enggak bermanfaat lebih baik kita melindungi teman-teman sebagai tank yang baik harus melindungi rakyat kita Oke okay. sambil buka-buka map rumput-rumput ya yes. itu ada Natalia pasti datangi Patrick nanti Natalianya Oh enggak langsung kita buat item kedua mampus kamu. Hmm. Oke okay. better kita dapat kill ya guys wah oh, ada si Valir guys kita datang si Valir guys hmm mampus kau bro bro ah kena ulti si Patrick guys hmm bisa mati nih mati nih mati bro ayo terus Oke okay, mati kita regal dulu guys kurang ajar ada Natalia guys tafir Oke, okay, kita sudah hidup lagi. Kita ke tengah lagi ya. Tengah lagi, bantu-bantu tim lagi, guys. Disitu ada si Valir Oke. Okay. Sekarat nih, anunya nih. Aduh, salah unti, guys. Kita incar si Hypernya guys. Oke, okay, mati baratnya, guys. Aduh banyak cc ya guys pulang dulu guys Aduh mati lagi guys guys Oke okay, udah hidup lagi sebenarnya bisa lewat ini kayaknya tapi nggak ada teman guys Oke okay, kita bantu bunuh Natalia guys bisa enggak tapi Oh ada si Mia tapi di belakang hmm, hampus kau berani-beraninya dia sendiri lawan kita guys kurang ajar palir. Nah, akhirnya mampus juga dia oke tim kita ternyata ngajak Lord ya deh kita tungguin aja guys di sini guys tenang-tenang enggak tenang. ada damage-nya guys nggak sakit cuman kayak digigit semut aja itu sih barat itu kurang ajar kita ditungguin guys enggak ada teman lagi kita ditungguin mati guys guys Oke okay, lanjut lagi Oke okay, lanjut lagi guys, guys. Oke okay, langsung multi skill 2 langsung masuk tower guys enggak bisa enggak kuat Yes di atas ya ada si Valer sih Valer ayo kita bantu kurang ajar. Valer ini bikin jengkel ya guys sebenarnya kalau di tim kita enak Valer bisa sama ultinya oke okay, tadi lagi hitam kita kenapa dia tuh pasti ngelag tuh si Xboxnya ngelag tuh lari dulu guys nggak kuat guys wah ada Natalia ngincer kita guys oh, gua pikir datang ke kita guys tuh mati lagi guys oke okay, sudah hidup lagi dong Natalia guys Natalia mati kau Natalia Uh, mampus kau terbalaskan dendamku guys guys. Uh, ayo serang serang. Saen ini. Saen ini. Masih di luar sih yang lain. Enggak mau masuk sih. Balmut malah ngurusin ini kurang ajar. Oke. Okay ulti dulu bos. Ulti dulu bos. N Oke guys, kita n menang bro, bro. Oke. Okay. Victory. Kita dapat apa guys ya di sini? dan ya kita dapat gold guys gak apa-apa MVP-nya adalah si Patrick. nggak apa-apa memang Patrick mainnya bagus guys. Oke. Okay. Ya. terus si Zilong-nya silver, nggak apa-apa. Oke, okay. mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, komen, beri saran, share video ini. Dukung terus video ini guys ya Dukung channel aku Biar aku tetap semangat bikin konten-konten Seperti ini Oke sampai jumpa next time Let's go